Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengganti alamat atau mungkin zip codes atau mungkin postal codes gitu ya di Nintendo Switch. Jadi mungkin kalau kalian tinggal di luar Amerika dan kalian pengen beli game dengan region Amerika tanpa kena pajak, kalian bisa ganti gitu ya untuk alamatnya atau mungkin zip codesnya gitu. Dan kalau kalian misalnya tinggal di luar Amerika kayaknya nggak akan jadi masalah, cuman nggak tahu kalau kalian pakai... Postal code yang salah atau zip code yang salah Tapi kalian tinggal di Amerika Nggak tau sih kayaknya bakal kena masalah gitu Cuma karena saya tinggal di luar Amerika gitu Di Indonesia jadi ya nggak jadi masalah sih kayaknya Dan sini kita akan buka aja Nintendo e gitu Dan ya yeah, memang kita harus uh, masuk dari Nintendo e -shop. Dan tinggal pilih aja akun mana yang kalian uh, mau pakai gitu Karena di sini saya menggunakan uh, akun yang region Amerika adalah yang ini Jadi saya pilih aja yang region Amerika gitu Dan pasti juga kalian harus uh, connect ke internet mau pakai tethering atau pakai wifi terserah dan kau udah kebuka gitu ya memang kadang-kadang kalau ngebuka isop e agak lama gitu ya kalian cukup ke profil kalian aja gitu ya di sini yang sebelah kanan ujung kanan dan di sini nanti kalian bisa melihat gitu ya yang uh, namanya gitu ya, misalnya account informationnya dan di sini kita akan scroll ke bawah gitu sampai kalian melihat location settings gitu dan untuk location settings ini, kalian bisa uh, cari di Google ya, untuk yang uh, free tax gitu, atau yang gak ada pajaknya. Di sini saya menggunakan uh, kota Corvallis gitu ya, state-nya adalah, atau provinsinya ya, state itu Oregon gitu. Uh, Countenya Benton dan Benton ya, Benton itu bukannya beda ya, bahasa Sunda ya. Coba di sini kita akan change gitu ya Dan di sini kita akan tinggal isiin aja untuk uh, postal code-nya Dan setahu saya dan seingat saya sih ya Kalau kalian udah masukin uh, postal code-nya Nanti bakal otomatis uh, kepilih untuk city, untuk county, dan untuk state-nya Jadi kalian gak harus isi lagi gitu Dan nanti tinggal konfirmasi uh, aja dan udah gitu Untuk lokasinya udah berganti Dan kalau kalian uh, beli gitu ya Kayak misalnya saya kemarin beli uh, FF8 ya FF8 sama transistor saya kasih stock game yang asik gitu ya, bagus by the way. Dan ya saya beli tanpa kena pajak gitu tapi ya karena saya tinggal di luar Amerika juga dan saya rasa sih kayaknya nggak akan jadi masalah sih ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya. untuk video tutorialnya tinggal kalian masukin zip codes atau mungkin postal codesnya kalian bisa cari di google. Dan tinggal kalian masukin nanti untuk state, untuk city, untuk yang lain-lainnya nanti bakal terisi otomatis ya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Data bye bye!